Ratu Bidadari, kalau Anda memang sakti, buktikan nanti pembuktian. Kalau memang Anda benar-benar sakti, tak kasih tak transfer uang. 15 juta real, bukan settingan, bukan hoax Ya, kalau memang Anda bener-bener sakti, kalau Anda memang ngaku-ngaku Ratu Bidadari, dukung kondang sejuta umat, buktikan saya perlu pembuktian karena saya dapat salam dari pesulap merah untuk pembuktian dari samean ratu bidadari ingat ratu bidadari saya tunggu pembuktian saman dimanapun saman berada Sherlock. serlog <tuh> 15 juta aja belaku. oke, cuman uh, di sini aku tidak mau menerima uangnya mungkin nanti saya akan melakukan pembuktian uangnya kasihkan ke anak yatim jadi nanti kita perjanjian di atas materai 15 juta tersebut. Saya akan buktikan pembuktian di depan kamu. Nanti fix oke. Nanti uangnya kasihkan ke anak yatim. Karena uangku sudah banyak ini. Ya, Jadi aku tidak butuh uang. Uang saya sudah banyak. Mungkin sudah cukup lah buat makan sama beli rokok saya. Oke terima kasih.